kurangnya empat kira-kira yang lima belas-nya aja lima belas aja aja Bahaya gitu ya, yang ada ATM. ini Berapa ini, lanting nih lanting ya ayo lanting iya yeah. ini wah cek itu wah ya oh chicken. oh udah, itu udah cukup oh, apa ya? jangan yang kemarin ah, oh, oh, oranglah oh kemarin aja anu nggak ini belut belut oh ora no. oh, apa itu Ayah pak iya ya aroma manis aroma manis <hari> Up di YouTube ya buat oleh-oleh di bu? sini. Kalau untuk alamatnya di mana bu? nama nama jalan sama daerah. Oh, di situ ada ya? gak apa-apa ya Bu saya up di YouTube ya ya Makasih kita pulang nya dekat Alpha Mark. Terima kasih.